Halo guys, balik lagi bersama gua Wirman di channel gitar yang Sekarang lagi nggak ngomongin gitar, kenapa Karena sekarang gua lagi mau random aja. Jadi di sini gua mau jelasin sedikit gua adalah salah satu karyawan, <laughs> karyawan tim deh. Gua adalah salah satu bagian dari tim sk 69 Seperti yang kalian tahu, S69 adalah brand fashion yang sekarang kita lagi gelutin. Jadi gua, Erik sama teman-teman yang lainnya juga. Seperti yang kalian lihat ini di hoodie yang zaman dulu banget ya, yang yang hitam King is Coming. Ini salah satu personal favorite buat gue Nah disini gue akan jelasin sedikit atau cerita mungkin mereveal Desain-desain apa aja yang seharusnya SK keluarin tapi gak keluar aja Gak seharusnya sih Jadi sini gue akan jelasin sk 9 tuh punya desain apa aja sih sebenarnya yang belum keluar Atau bahkan yang mungkin tidak akan pernah keluar karena kita di sini banyak banget idenya Tapi kita gak keluarin semua gitu loh Karena menimbang dari gak cuman gue doang tapi ada banyak tim di sini yang Oh bagusnya tuh ini kenapa karena ini seperti itu Jadi ini adalah video dimana kita akan melihat mereveal ya Gue akan mereview desain-desain S69 yang mungkin tidak akan pernah kalian lihat karena tidak keluar. Ya, langsung aja kita tengok. Ya, jadi, kalau kalian lihat, ini adalah desktop gua, desktop kerjaan gua. Terus, ini gua udah langsung buka aja. Ds69 folder ini. Ya terbagi atas katalog foto model, foto produk yang ini enggak perlu dikasih lihat. Jadi di sini ada bagian PSD, dimana mana di sini tuh ada desain desain yang sebenarnya gue kadang coret coret sendiri, walaupun gue nggak tahu itu di apa enggak Di sini gue juga pengen jelasin, kalau di sini gue bukan desainer ya, desainer untuk bikin bajunya tuh bukan gue. Jadi di sini kita akan bisa lihat desain desain apa aja yang ada di sekarang bulannya. Kita kalian langsung bisa lihatnya, di sini ada banyak banget. Ini pure kalau ini gue, pure aja ini jelek, mohon maaf nih ya kalau jelek ya jadi kita akan melihat satu persatu <laughs> oke okay. dan gue akan komenin juga ya jadi salah satunya adalah ini SK69 yang gue gak tahu namanya apa jadi ini dulu selama 2 tahun s 69 berjalan dari tahun 2018 gue mulai megang banyak ke arah desainnya itu waktu 2019 waktu Eric udah mau pulai, mulai mulai-mulai udah mau keluar dari ya lu tahu. Di disitu gue udah Uh, ya gimana kalau kita coba bikin-bikin aja coret-coret desain-desain yang buat nanti di tahun 2019 dan tahun 2020 nya nanti kayak gimana gitu kan nah seperti ini guys jadi kalian bisa lihat kalau di SK69 ini pernah mau bikin <laughs> jadi yeah. kalian bisa lihat ya ada sepatu adidas EQT kalau nggak salah di kanan bawah jadi ini gue mau ambil sebagai referensi warna dasar gitu loh warna dasarnya itu putih, abu-abu, hitam juga sama hijau yang Agak gelap ini, gue lupa namanya apa. Nah di sini gue bikin ala-ala patung the thinker. Ya ini masih mock up gitu loh ya, gue atau dijadinya kayak gimana, tapi ya seperti dasar ini dasar itu Ya kalian bisa bilang ini jelek, bagus atau enggak, langsung aja komen di bawah. Ya ini sebenarnya sama, mock orangnya tetap sama karena gue gak mau pakai yang lain biar gak ribet. Ini adalah sepatu Adidas yang lain juga. Ini kita pakai lambang yang dulu. Ini juga uh, versi yang lebih hitamnya sama putih, monokrom lebih monokrom. Nah ini adalah versi lebih ke apa ya bahasanya ya, saya cyberpunk bukan, neon-neon gitulah pokoknya ya Terus di kiri-kiri atas itu ada tulisan di sepir, ala ah, gaya-gaya banget ya Wirman kalau bikin desain, aduh pengen pupus nah, ini versi hitam juga, putih-hitung, hitam putih Ini adalah sebagian-sebagian desain, waktu itu kita berpikir kalau apakah kalau kita bikin baju itu terlalu ribet atau terlalu banyak coraknya Akhirnya kita uh, mencoba aja kita bikin yang versi lebih simpel, yang lebih elegan, yang lebih nggak banyak, coret-coretnya misalnya binya keluarlah ide-ide yang seperti ini. Anjas. <laughs> Jadi <Yes. laughs> dari Malt Whisky gue ambil warnanya, kodenya merah putih. Jadi kalau kalian bisa lihat di sebelah sini ini adalah trik yang dipakai oleh Carrefour kalau kalian tahu ya. Bukan endorse tapi Carrefour di sini lambang ceknya itu sebenarnya kelihatan tuh di warna merah birunya ya. Di sini kita pakai trik yang sama. Jadi sini tulisannya adalah sk 69 dengan huruf K yang terbalik. Tulisan di sini adalah Fear is a reaction, courage is the decision. Anjas, maaf nggak pernah keluar Nah ini juga versi yang lebih neon tapi lebih simple lebih simple lagi dan tulisannya kita agak perbesar. Ya. Gua nggak tahu ini bakal bagus apa enggak waktu itu ya cuma desain desain aja basic. Nah ini adalah salah satu contoh. <laughs> <laughs> Hoodie yang menurut gue sebenarnya bagus, jujur aja. Cuman emang ini fotonya uh, karena gue mock up, karena gue contoh ini fotonya gue ambil dari Google. Pada dasarnya nanti setiap kita mau ngedesain pas kita udah mau keluarin ini nanti kita akan ganti sama foto yang lain. Yang mungkin dari foto kita tapi cara pewarnaannya memakai kode warna yang sama seperti ini, ya, merah hijau. Nama judulnya ini Midnight Sky ya anjay. Mulai dari sini gue nama-namain artikel-artikelnya. Nah ini juga nih, sekarang bulan musik dengan headset. Aduh, gue tahu nih pasti di rumah pasti bilang jelek -like kanji. Nah ini ini contohnya ya ini contoh dengan foto yang baru. Oke. Okay. Nah, waktu itu juga ini ada S69 Python ya, crow neck basisnya apa namanya sweater. Gua mau coba bikin karena S69 itu kan identik dengan kata toksik ya. Identik dengan kata toksik, gua ambil representasi dari binatang yang toksik adalah ular. Jadi ibaratnya di sini kita akan membuat artikel dari series ular-ularan atau nama-nama ular. Contohnya adalah di sini python dengan warna hijau. Di sini gue cuma ambil huruf S atau lambang petir gitu, tapi pakai skin dari uh, snake skin atau kulit ular. Berwarna hijau, nah, ada lagi series yang namanya warna merah, salamander, anja, keren banget ya. Kalau ke konsep itu bisa, cuman nggak tahu, bagus apa enggak ya. Di sini kita bisa lihat, kalau itu di belakangnya ada ular yang cuman skin doang juga. Ceritanya warna merah, terus di situ ada kulit ular juga di sebelah, lengan sebelah kiri, terus lengan sebelah kanan ada tulisan "salamander" gitu. Namanya juga cara coret, coret. Nah, ini yang paling kurang gue suka sebenarnya dari series. Nama-nama ular ini sih yaitu Cobra, warna birunya tuh gue masih belum dapet yang cocok gitu loh. Ya, ini cara coret coret juga jadi nggak keluar juga. Nah, berlanjut dari baju yang desainnya itu simple, di sini gue tetap getol untuk mau bikin baju yang simpel yaitu ini SK69 lagi tulisan dengan warna yang minim dan coret-coret yang minim. Di sini kita ambil warna merah dan biru. Terus gue akhirnya ambil dengan warna yang lebih basic lagi dan satu warna doang. Kayak ini misalnya ini kalau kalian kelihatan ini hijau gelap sebenarnya atau hitam ya, gue kurang tahu. Di sini warna ungu, terus di sini warna yang lebih terang, warna ungu yang lebih terang, warna merah juga balik lagi ya. Ini gue gak tau bagus apa enggak, cuma ya komen di bawah aja kalau misalnya kalian ada referensi atau masukan gitu ya untuk desain-desain sekarang 9 selanjutnya Nah ini adalah versi yang mulai ada muncul di Jepangannya, yaitu huruf-huruf Jepang Nah kadang gue ngeluangin waktu untuk cari referensi di Instagram kayak bernyata baju-baju luar kayak gimana sih, nah itu gue kental dengan influence dari Jepang sama Cina juga sih Nah, di sini gue ambil yang dari Jepang dengan huruf-huruf Jepang. Ini contohnya. Nah, waktu itu gue juga, <laughs> nah ini gue jelasin sedikit. Waktu itu Eric mau bikin topi yang pakai lambang sakura dong, atau atribut apapun dari es krim sembilan yang ada lambang sakuranya. Gue cocokin waktu itu dengan menggunakan topi, yaitu ini. Nah, keluarlah sekarang topi-topi yang ada di es krim sembilan menggunakan lambang sakura bermula dari sini gitu loh. Ya, nah, teknik gue akan kasih lihat yang emang keluar juga sih ya ini salah satunya Nah sebelum topi lambang sakura gue iseng juga bikin yang lain-lain Kayak misalnya gambar huruf X ini ya Huruf X ini kode warnanya ada di kanan bawah Terus di sini dengan lambang tanda tanya kode warnanya juga ada di bawah Nah dan ini juga gue gabungin dengan unsur-unsur kejepangan -unsur Nah sini topinya ada dua warna yaitu yang depan putih, capnya juga warna putih, belakangnya kita Masih sekitaran dengan baseball cap sih ya bentuk topinya Waktu itu iseng juga bikin yang hitam putihnya seperti ini Akhirnya jadinya dipilih tuh nggak ada yang dua warna semua satu warna aja Hitam atau putih udah gitu Akhirnya itu Nah ini adalah sweater yang sangat simpel bahkan terlalu simpel gue bilangnya Dengan memakai huruf X gue gak tahu kenapa itu huruf X tuh keren ya, menurut gue tuh huruf-huruf yang keren tuh X, V sama Z pokoknya yang belakang-belakang udah -belakang itu menurut gue huruf-huruf yang jarang dipakai tapi keren gitu loh. nah ini juga sweater dalam berwarna merah tapi plus ada shadownya gitu loh ini adalah desain-desain masker yang gak keluar juga, waktu itu kan zaman-zamannya juga covid baru keluar ya pandemic baru berjalan disitu kita ada masukan, kalau gimana kalau kita bikin masker, walaupun masker fashion tapi seenggaknya masker gitu Di sini kita bikin ada tulisannya 69 dari warna hitam putih, ada yang X2 lagi-lagi terus ada lambang juga lambang logonya nah ini juga lanjutan dari hitam putih tadi yang gak keluar ini lanjutan yang tadi juga dengan berwarna merah kita jarang banget nih ada topi yang warna selain hitam dan putih akhirnya yang keluar jadi desain sekarang 69 yang seperti ini lalu ada juga desain hoodie yang ini requestan dari Chris. Chris salah satu tim dari s 9 juga yang mau menggunakan uh, apa ya kartun unsur kartun unsur binatang juga digabungin jadi satu sama unsur game. ini adalah unsur PUBG ya dimana kalian bisa lihat itu ada pentungan warna hitam dan PUBG kan maskotnya PUBG kan dia pakai kemeja putih dengan ada suspender warna hitam dan dasi hitam gitu ya. ini bisa digabungin di sini. nah itu ada megang paha ayam ibaratnya chicken dinner. Nah, di sini kita namain SN9 top down tapi tidak keluar juga. <laughs> nah dua ini adalah desain basic hoodie yang dimana hoodie selama ini masih coret-coret kita bikin versi yang lebih simple ya nah, ini hoodie ya yang tadi itu ada sweater sama uh, baju itu masih belum ada hoodinya yang simple nah ini hoodie simpelnya yang akhirnya keluar yang putih biru sih enggak tapi yang merah hitam ini keluar tadinya kita mau bikin ada terusannya juga tuh di bawah warna merah cuman kita uh, nggak jadi jadi ibaratnya karena takut mungkin orang nggak semua suka ya karena hoodie kan biasanya nggak kayak gitu jadi di sini kita bisa melihat Kalau warna hitam dan merahnya. Selain yang di bawah itu udah keluar, Hoodie basic merah itu. Nah, <laughs> ini adalah desain for you yang Gue bikin variannya versi hoodie, tapi menggunakan warna biru dan juga kuning Kuning ke oran nggak tahu sih, ini gue pernah share juga di Twitter gue, atwirmansyah Buat nyari tahu juga sih, gue pengen ngecek gimana sih kalian suka apa enggak Tapi ternyata sepi Jadi di sini, gue akan kasih lihat, menurut kalian bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah Nah, dan selanjutnya ini yang akhirnya keluar-keluar ya Ini akhirnya barang-barang yang bagus mau menurut gue dan akhirnya keluar Yaitu t-shirt size Hippocrite SL9 Keren banget sih Nah Oh my god, nah ini tadinya hampir keluar, nggak bom, ini tadinya hampir keluar Hoodie unmask, jepahan lagi balik, desainnya ini kita pakai buat hoodie Walaupun emang coret-coret lagi, tapi menurut gua lebih tertata rapi coretnya Tapi sayangnya akhirnya memang tidak keluar juga Komen juga di bawah, mungkin ada yang tidak keluar ini pengen keluar dong bang, please dong gue mau beli ya Itu komen aja silahkan di bawahnya Nah ini adalah imperfection, wah yang paling pertama cuy Ini bener-bener coret-coretan pure anjir Dari co coret-coretan tangan, akhirnya gue jadikan Imperfection yang pertama adalah dengan menggunakan warna kuning plus juga ini kita kan mau ambil dari brand sebelah kan ibaratnya brand sebelah punya kekuatan kita ambil gitu loh dan kita perbagus nah di sini kita kalian bisa lihat ada fontnya yang lebih estetik besarnya sama dan kapital semua terus ada lambang tanda panah kanan atas bawah kanan atas kiri bawah ya kalau yang ini kalian bisa lihat ini adalah mock up clip back kalau kalian pernah beli sekarang sebilang kalian dapat plastik warna putihnya yang bening itu tuh isinya itu nanti desain-desain dari kita produk-produk produk kita itu tuh dari sini desainnya jadi ini plastiknya gitu Aduh, kalau ini mah desain wovennya yang di sini ya kertas-kertas kecil yang ada di baju itu biasanya washing instruction. Nah, ini juga dulu nih desain explicit content. Ini juga salah satu favorit gue juga, keren banget. Nah, tadinya kita juga mau bikin coat jacket atau bomber jacket, cuman kita masih belum bisa jadiin, belum kita realisasihin, belum bisa. Yaitu dengan desain firefox atau rubah api. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya nanti. Ya, ini masih coret-coretan, jadi masih jelek ya pasti kalau coret-coretan. Nah. <tik> <tik> Setelah sweatshirt For You kemarin keluar yang warna putih, banyak permintaan yang bilang, Bang, bang, please dong bikin yang warna hitamnya. Dan akhirnya gue iseng bikin mockup yang menggunakan the warna dasar hitam. Dimana nanti akhir-akhirnya tulisan-tulisan yang tadinya warna hitam diganti jadi warna putih. Inilah hasilnya. Gimana, keren atau tidak? Bagus atau tidak? Ini bagian belakangnya. Langsung aja komen di bawah. Kalau komennya banyak, mungkin gua akan keluarin juga. Nanti kita akan keluarin di Instagram. Nah, ini adalah desain hang tag toxic snake. Itu creativity in this world. Jadi biasanya kalau kalian habis beli, nanti ada hang tag yang dipasang di sebelah sini Lalu ya, ini desain-desain yang kemarin udah keluar juga, Imperfectionism Tadinya mau ada terusan yang warna itu tuh item-item tuh yang ini kan, Cuman gak ada ya, akhirnya gak keluar Jadi Imperfection ini nanti keluarnya gak ada logonya Terus juga gak ada bara bar hitam tiga biji yang ada di lengan itu gak kita modif Nah ini, <laughs> wah ini Imperfectionism yang akhirnya keluar Walaupun sebenarnya tadinya kita mau dibaju yang long tail atau ibaratnya panjang ke bawah, tapi kita nggak jadi. Akhirnya tetap oversize, dimana nggak ada perubahan yang signifikan sih dari sisi desainnya. Jadi tetap seperti ini. Ini loh yang dipakai di ini Sumargo itu, ajas mabar. Oke lanjut ke yang selanjutnya, aduh. Basisnya juga sama, basis idenya adalah kita mau relate sama yang berbau dengan game. Kalau di sini, kalau tadi kan gamenya PUBG, kalau ini game secara keseluruhan atau periferalnya game, alat-alatnya game, yaitu keyboard dan mouse. Di sini ya desainnya gue nggak bisa bilang ini bagus, banget apa enggak sih. Mana ya, pemain aja di bawah Di nah, Sini ada Jepangannya juga, tuh, tulisan Jepangnya. Ini baju warna putih dengan tulisan fish. Ini adalah dasar dimana tadinya kita mau bikin baju dengan dasar ide peace love and solid yaitu trademark dari Erin nah ini baru peace nya tapi ini juga nggak keluar kenapa karena peace love and solid sudah jadi desainnya bentar lagi akan keluar jadi ditunggu aja di IG nya XK9 official boom kalau ini desain stiker guys selama kita bikin baju juga kita juga gue desain desain untuk stiker jadi lebih uh, kita akan sisipin nanti di setiap produk pembelian produk itu ada stiker dan lain-lainnya pernah pernek lainnya nah ini adalah salah satu stikernya waktu itu VPN Terus habis itu ada 69 yang menggunakan 4 tongs, Think, thinking side two. Terus ada juga yang Royal black. ini desain-desain stiker Wow, ini taxi yang akhirnya keluar Ini gak pakai lama sih kalau yang ini sih, karena menurut gue bagus ya Nah itu adalah desain-desain yang -desain 69 yang mungkin ada yang keluar, ada yang enggak Biasanya kalau yang udah keluar, nanti kita akan masuk ke tahap yang ini Yaitu bikin foto dan masuk ke topet ataupun Shopee Nah waktu itu jadinya seperti ini yang mau basic ya, yang warna hitam dan merah ada juga hoodie-hoodie yang sebelumnya, ini, oh ini tas famous, ini adalah tas famous ya ini kita pakai buat topet dan shopee oh hoodie Royal Blood ya, salah satu hoodie yang udah lama kita bikin, ini pakai foto lama juga oh ini juga ada nih, ini salah satu best seller kita nih tas warna merah, waist bag krimsel ini kita udah tidak produksi lagi lalu ada juga topi SK hitam, wah ini topi yang jadul banget cuy Nih kita udah nggak jual lagi nih topi yang ini nih Nganin nah, ini malah jadi yang nostalgia sekarang sesi sih nostalgia dimulai Oke. Okay. Ada juga kaos toxic TBJJ atau toxic boleh jahat jangan Ini yang mungkin paling sering kalian lihat ya Karena ini juga salah satu best seller sih Ini juga sudah tidak diproduksi lagi Kalau Waktu itu kita juga pernah bikin kaos yang arcade love Jadi ada video promosionalnya ya Kalau kalian pernah lihat di IG nya Yaitu ada arcade love Ya, ini yang akhirnya dengan unsur-unsur game ini keluar ya, arcade. Lalu ada juga yang Hippocrates waktu itu toxic profit -hip yang pertama. Ini bukan oversize nih, ini baju biasanya nah jadi video sekian aja guys Emang ini sangat-sangat random, dalam sini gue cuman sharing aja dari sk 9 tuh apa aja yang belum keluar jadi di sini tuh masih banyak banget hal-hal yang akan kita perbuat nanti selanjutnya di tahun 2021 dimana sekarang9 nanti akan mudah-mudahan akan lebih bagus lagi dan akan lebih sukses lagi di gue juga mau terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung S69 termasuk dari tim juga yang ada di sini kalian yang udah melihat dan pernah membeli juga SK 69 gue sangat-sangat terima kasih banget kita di sini akan tetap meningkatkan kualitas kita untuk kedepannya. Jadi tinggal ditunggu aja. Tinggal ditunggu aja. Oke guys, jadi segitu dulu konten gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Gue Firman. Keep on headbang coba Cabut dulu. x Forever. Jangan lupa beli SK69 official. Boom.